santren ini dibangun untuk memfasilitasi para santri wafat dan juga santri yatim. Sebagaimana visi-misi dari pesantren ini adalah mencetak e, tahfiz dan juga mencetak santri sosioprener yang mengemban perubahan. Nama saya Azharum saya pesantren. Dari tahun 2019, saya datang dari Purwakarta. Bapak saya profesinya berdagang. Alhamdulillah Azhar telah menghafal dua juz Alquran. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghafal Alquran seperti Azhar. Terima kasih kepada para wakil. Azhar berharap agar para wakil bisa selalu membantu Azhar dan teman-teman Azhar untuk bisa selalu menghampar Al-Quran.